Bagaimana cara, cara orang buta minta gaji? Bagaimana? Tak payahlah beg gaya macam tu Macam ni lah Cakap je lah bukan dia bisu Main gogong, main teka teki ke Dan banyak-banyak air Air apa paling berani? Tanya kat family Air apa paling berani? tak tahu itu Ya itu pun tak tahu kenapa kenapa dah banyak-banyak motor kenapa nama motosikal tu Yamaha sebab dia mahal tak sebab pada Japun kalau pada Malaysia tak tahu nama Yamahmud aku pun tak tahu dalam banyak-banyak lampu lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya hmm, lampu Aladin jawab lampu ajaib tak jawapannya lampu mahjiran sebelah Cuba kau pecahkan misi dia keluar Kau pahal tekan. Kenapa <SILENCIO> susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Oh, Donald Duck jawab. Itik memang dua kaki eh. <SILENCIO> Allahu akbar. Tu payah tanya tu. Confident Donald Duck, ada kan? Itu tu macam mana cara orang bisu minta rokok macam mana cara orang bisu minta rokok Ha betul puan tu betul macam ni lah betul macam ni ke cam ni ke bagus akhirnya ada kat yang betul <laughs> macam mana cara orang buta minta gaji macam mana tak payahlah buat gayo macam tu macam cakap dia bukan bisu haa datin kau tu nasib baik tak buat haa <laughs> Dia dah terbayang dah tadi. Cican ni ke? Cican ni ke? <laughs> kan? Hmm. Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. So, orang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu. Dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Baya tak pernah bunting. Baya bertolong. Ha illah dalam menyarap kawan tu. Pernah tengok boyo macam ni pernah tengok. Mana ada. Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, teka-teki saya bagi tadi sebenarnya kalau kita uji kat keluarga kita bagus sebab dia nak uji fokus. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. <laughs> boleh, dia terbayang tu orang bisu dah lah bisu, dah lah buta macam ni pahal kan, ha, maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting ha, jadi maknanya atas kita mencorakkan keluarga kita, tadi saya habiskan tadi, kunci keluarga bahagia tadi yang kata lima tadi kan, kunci rumah kunci pejabat, cik rezeki yang halal kunci kereta, bawa ke pemanduan, kunci syurga last sekali kunci spare ha, yang ni kita kena pegang macam persatuan ni pun, semua kunci-kunci tu kena ada kunci persatuan kunci kunci penyabak tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal hanyalah itu lah kunci kereta pengana hala tuju nak bawa persatuan kita keluarga pun sama dan last sekali bila sebut tentang kunci spare kunci tak boleh ada satu dalam rumah kunci tak boleh ada ada satu je dalam persatuan maksud dia kunci tak boleh ayah je pegang ada kunci spare ayah ada satu isterinya pun ada satu anak-anak pun ada satu maka kunci yang ada tu jalankanlah peranan masing-masing untuk membahagia dan saling membahagiakan dalam persatuan juga jangan ingat kunci persatuan pada pengurusi bukan kuncinya pada AJK tapi semua ada peranan masing-masing orang nak buat program datang datang ramai-ramai benda-benda yang baik daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan Nah eh? jadi rasanya cukup dah setakat itu kang tak semangat pula kang kan. Aa, saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita sudi, saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006 aa, saya handle Puspanita ni bawa, dia buat team building dia buat dekat Melaka, saya ingat saya buat grup dalam 50 orang masa tu dengan syarat dia kata saya sorang macam Mah Tigari tu, saya kata okey lah saya kata, masa tu kan buat yang dululah lama dah jadi hari ni ha, jumpa balik puspanita. Tapi beberapa puspanita dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada puspanita kan. Yang tu penahlah saya bagi Ciamah. Ciamah pun tahniah Syabas puspanita berada di lenasan yang baik. Sebab anda adalah kunci dan tunjang dalam memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing. Untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian. Yang hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan. Kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak. Yang baik itu datang kepada Allah SWT. Mereka berapa puca kelmasi sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.